Ferel Bramasta dan Atala Naufal viral dengan video main abjad challenge di mobil, netizen Sindir Ferry Irawan. Video Ferel Bramasta dan adiknya, Atala Naufal, yang sedang main abjad challenge di dalam mobil menjadi viral dan menjadi sorotan di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun TikTok Atala, keduanya bermain abjad challenge sambil menunggu waktu. Dalam video tersebut, Atala menyindir Ferry Irawan dengan menanyakan apakah dia pernah mencoba naik feri. Banyak netizen merasa terhibur dengan video tersebut dan menganggap ini sebagai cara anak-anak Vena Melinda untuk menyindir Ferry Irawan. Meskipun demikian, konten dalam video tersebut dianggap sebagai hiburan semata-mata dan tidak harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang serius. Video tersebut menjadi viral dan mendapatkan banyak dukungan dari netizen. Banyak yang menganggap video tersebut sebagai cara yang lucu dan menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Video tersebut juga dianggap sebagai bentuk dukungan dari Ferel dan Atala terhadap Vena Melinda, yang baru-baru ini mengalami masalah dalam hubungannya dengan Ferry Irawan. Selain itu, Video tersebut juga dianggap sebagai bentuk dukungan dari kedua adik-beradik tersebut terhadap satu sama lain. Mereka terlihat sangat akrab dan menikmati waktu yang dihabiskan bersama-sama. Video tersebut juga dianggap sebagai bentuk dukungan dari kedua adik-beradik tersebut terhadap satu sama lain dan menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat dan erat secara keseluruhan. Video Ferel Bramasta dan Atala Naufal yang main abjad challenge di dalam mobil tersebut dianggap sebagai bentuk hiburan yang menyenangkan dan tidak harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang serius. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi netizen lain untuk menemukan cara yang lucu dan menyenangkan untuk mengisi waktu luang mereka. Selain itu, video tersebut juga dianggap sebagai cara untuk menyegarkan otak dan untuk menghilangkan stres. Abjad Challenge sendiri merupakan sebuah game yang dimainkan dengan menyebutkan kata-kata yang dimulai dari huruf yang sama secara berurutan. Game ini bisa dimainkan oleh siapa saja dan dianggap sebagai cara yang menyenangkan untuk mengasah otak dan meningkatkan kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Video Ferel Bramasta dan Atala Naufal yang sedang main abjad challenge di dalam mobil menjadi viral Dan menjadi sorotan di media sosial karena kekocakan dan kelucuan yang ditampilkan oleh keduanya Oke okay guys, sekarang kita sambil menunggu kayak kita mau abjad challenge aja Sekalian kita refreshing otak ya, karena main pusing ya, pusing, ya. Okay. Sweet, sweet Oke, okay. silahkan Pak pusing gak mungkin kayak gitu Botak lagi bermasalah Cinta-cinta makan itu cinta Dari dulu udah diingetin padahalnya Eh, tetep aja Tapi gak apa-apa -pa lah <gitulah> <tuk> <gitulah> <tuk> uh, Ferry Macau udah pernah cobain belum? Gak lah, coba-coba naik ferry-ferry segala Hah, kenapa gitu? <tuk> Hidung, bisa berbahaya Zaman dulu juga udah ada sejarahnya Kampret emang Kampret Kampret Kak, kamu <tuk> tuh <tuk> lama banget Dicinta apa kabar? Mungkin lagi di Thailand Nanti abis ini kelar kita istirahat ya, capek Oh, oke okay. Itu ide yang bagus oh <laughs> Orang emang zaman sekarang makin susah dipercaya Kadang-kadang kebaikan dibalas dengan pengkhianatan Para cowok, -cowok di sana jangan pernah kasar ya, cuma acara Queen, perempuan harus kalian lakukan seperti queen. Rehat, pernah ada waktu rehat buat kita bisa istirahat teman-teman ya. Sama, kakak okay. juga pingin banget istirahat, tapi kita harus support dan harus ada dulu sekarang. Tentu, pasti kita harus support orang kita dan merawatnya mereka. Udah, jadi kewajiban kita juga sebagai anak-anak, anak-anak laki-laki. Viral. Ero, okay. Ero, Ferro, Ferro aja. Iya, maksudnya Ferro, bagian terjua, kafe Ferro atau So nyontoh. Hmm. Wih, lagi di Jakarta. Silitau hmm. udah. -udah. <laughs> ya udah dong, kan kamu udah makan. Zaman dulu indah banget, ya. zaman zaman dulu. Ataah, oh. boleh gitu. Kita harus ada okay, cukur. kan A lagi balik A lagi. Aku, oh, eh. aku ada apa, apa, kita banyak netizen yang menyukai video tersebut dan menganggap ini sebagai cara yang menyenangkan untuk mengisi waktu luang dan menyegarkan otak.